lagi dengan aku di Tante Gaming bareng arena bermain aku Gebiar 1,2,3 Aku akan berbagi lagi pola terbaru ya untuk kalian pastinya pola yang rekomendasi plus hoki juga untuk positif WD di gamenya si kaki Zeus bareng arena bermain yang aku rekomendasikan banget untuk kalian di Gebiar 1,2,3 Oke kita langsung aja Aku sambil menyapa kalian ya Aku langsung untuk putar ke pola pertama itu Ada putaran 5 otomatis ya Di satu checklist Spin turbo Dan pola kedua itu Aku coba di satu checklist Spin cepat Dan 5 putaran otomatis juga ya Oke kita coba Untuk pola-pola dulu Nah di pola yang ketiga ini Pola di manual ya di satu checklist setting turbo guys oke okay, kita tanpa memakai dulu checklist lewat layar kita fokus untuk memainkan satu checklist dan hari ini aku bawa modal 90000 ya modal dari 90.000 pastinya modal aku tidak akan aku buy spin kan baru beberapa kali di manual dan baru beberapa menit aku nyepin-nyepin di satu dua 1,2,3 di si kaki jews Gratisan pertama langsung nyangkit ya Di date 4800 guys Nah ini boleh banget Kalian langsung coba pola terhoki Dan cara terikipin dari aku Biar kalian lebih rekomendasi ya Untuk meeting bibin si kaki Jesus. Dan yang juga Biar lebih rekomendasi Untuk positif weddingnya Kalian langsung bergabung ke arena satu 123 tiga. Okay, lumayan ya kali-kaliannya lumayan udah naik ke kali-kalian 15 Nah semoga nanti digratikan pertama yang secepat ini tujuannya rekomendasi juga Sekun ini cawan boleh banget nih Cakep banget cawan juga wih enak banget ya Ada kali ini pas banget ya momennya Di posisi bola pecah ada kali-kalian yang tolek juga di kali 20 aku dapat Mega 1090 2000 biru belol banget nih Oke oh, cakep banget nih biru Nah ada kali lima lagi guys nah, ini udah banget teman-teman Kali kalian yang koneknya ini pas banget di momen yang pecah Langsung ada kali kalian guys Oke, hey, biru lagi udah dua warna nih ini juga tiga kali ya tiga kali pecah bertirut-turut guys Rp171.000 ya Oke ini termasuk Gratisan yang rekomendasi sih Menurut aku ya guys di gratisan Yang pertama karena ini Lumayan banget bisa Nambahin banget ya cuan kita yang tadi Bawa modal hanya 90000 Untuk lanjut nyepin lagi kaki jauh dan Mencari lagi tambahan Untuk positif WD lebih dari Cuan 500000 guys Oke kita gas ke pola-pola lagi ya kita putar kembali ya dari pola pertama sampai ke pola ketiganya. Nah kita nonaktifkan dulu taruhan ganda kita putar lagi guys. Masih di checklist turbo. Dan jangan lupa juga ya teman-teman kalian wajib banget nih untuk selalu dan bantu like and share ya di video terbaru aku hari ini. Biar lebih rekomendasi lagi. Untuk teman-teman kita yang lain yang pengen merasakan lagi JPJP -JP dan rekomendasi untuk Positif WD di CK Zeus dan jangan lupa juga untuk link bermain sudah tertera di deskripsi teman-teman ya. Ini cakep banget dong. Ini baru dua kali di manual ya. Aku dapat lagi gratisan yang kedua di grup 10K dan aku dari tadi main bet juga dan main taruhan ganda. Dan memainkan satu checklist Satu checklist ya Wih cakep banget Gratisannya mudah banget aku dapetin Ini ada kali 5 Yang pertama nyangkut di pecahnya 73 ribu guys Ini dapet Baik langsung 365.000 Dikali 5 padahal ya Wih cakep banget Karena pecahnya 70.000 lebih Oke dua warna sekaligus ini biru juga ya Wah ini kayaknya pecah guys Oke cakep ini juga pecah Ada kali 4 biru pecah Ini biru yang mudah banget ya untuk pecah Semoga ada ini ya maskot pecah guys Ini kalau dikasih mahkota pecah Wah tuanya lebih mantep lagi Lebih meledak lagi teman-teman kali-kaliannya masih terpantau minim ya baru kali 9 tuh cakep banget jawab yang pecah ada kali biru wow enak banget ini pas banget namennya kali biru 25 wih uh, enak banget deh. enak banget pas ini ini langsung uh, meledak banget ya karena kali biru lima konek ini langsung otomatis dikali 34 modasnya 1 GSP 411 ribu guys ucap cakep banget nih wah enak banget nih gratisan yang kedua di besok wah ini rekomendasi banget nih si cuannya. dan pastinya ini positif banget ya untuk aku wedding hari ini guys untuk aku wedding hari ini tarik cuan lagi di bediar 123 di gamenya Sifka Pages wow enak banget ini wajib banget untuk kalian langsung gas ya untuk bergabung di arena gobiar 123 dan jangan lupa juga untuk memakai pola-pola dari aku dan trik nyepin dari aku kalian nontonin aja videonya sampai selesai biar kalian lebih paham ya teman-teman dengan trik nyepinnya dan pola-pola yang terbaru dari aku guys. Pokoknya dan jangan lupa juga untuk bergabung ke kan aku ya di subscribe di aktifkan notifikasinya biar kalian tidak terlewati pola-pola terbaru dan video terupdate nya dari aku guys dua jam lebih ya yeah, bisa <Sektoran> oke teman-teman next time ketemu lagi dengan aku.